Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Bang apa saya sekarang guys? Jadi saya mau mukbang. Namanya Rus Kapsa jadi ruskapsa ini dibuat oleh orang Arab saya. tapi pertama sekali saya guys pertama sekali sebelum saya mulai untuk membang, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk Oh uh, yang baru datang ke channel YouTube Kuliwan 84 saya ucapkan selamat datang dan yang sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih. Tolong oh, semoga beta terus di channel YouTube-nya Kuliwan. Tentu bersama saya, Marnis. Pau, -Pau. oh ya yeah, guys, video kali ini karena saya mau upang, saya mulai aja. Tapi pertama sekali, saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan oh, jangan lupa berdoa dan juga sholat karena ibadah yang utama sekali, ya guys. Oh ya. Yeah sekarang kita mulai saya mau memperkenalkan kepada kalian makanan yang saya suka ini dia hmm. oh, jadi rupanya guys sudah disiapkan ini jadi orang Arab Saudi itu kalau makan itu harus pakai supra ini namanya supra supaya nggak kotor meja guys itu intinya seperti itu biasanya supra ini dimasukkan nasi aja di dalam juga enggak apa tapi aku pakai nasi kiri sebab sops lalu ini ada ini kita ini kita buang aja yang tahu ya nah ini ini guys kalian lihat ini ini ada juga ini ini aku boleh manjikan dulu guys aku sudah manjikan yang dulu tapi aku nggak semua takutnya nanti kalau ngajikan yang beli nanti ngomel-ngomel di umkit. Kalau saya nggak ada uang juga ya saya Ini banyak. Ah, ini hmm. kalau nggak habis har, hari Selasa sekarang ya hari Selasa besok Rabu. Oh, eh, kok sedikit? Bukan seperti ini. Siap. Ayamnya cuma sedikit. Ya Allah, majikan itu terlalu pelit guys, pelit banget itu. Saya yang beli dibeli kayak gini, dipesan kayak gini. Is. Gagal fokus saya. Uang saya cuman saya bilang sebelah sebelah, dibeli cuma begini, gini. Siapa yang mau makan ini? Is. Karena dia pelit, terlalu majikan itu terlalu pelit. Nasinya segini, ayamnya sudah segini. saya ada ayam kalau saya makan ayam itu dia marah lalu saya beli di luar saya pesan sebelah tapi dibeli saya gini guys bukan dia yang beli saya yang beli uang saya saya kasih karena terlalu pelit pelit sekali majikan itu stok lagi nasinya segini apa ini ke wan itu pun sopir itu bangsa Cuma segini, ayam itu saya bilang setengah, setengah. Itu setengah itu kan 15 atau 17. Ini siapa? Nasi segini, ayamnya satu segini. Kalau saya makan di sini dia ngomel, enggak nggak ikhlas majikan itu. Makanya saya beli dari luar. Saya ke saya bilang setengah, setengah, setengah begini, bukan kakinya dibeli, kakinya pelitnya majikan. Coba kalian, guys. Jadi aku itu mau beli ayam karena aku lapar, dia masa kalau aku makan marah majikannya. Lalu aku bilang beli dari luar, aku kasih uang setengah-setengah. Tapi dibeli kakinya, saking pelit juga dia takut mungkin kalau dia yang bayar. Astagfirullahaladzim. Aku nggak suka kayak gini, ya. aku malah suka itu sayapnya. Di mana-mana orang beli satu ini, pasti ayahnya itu sebelah. Saking peliknya majikan, kasih aja satu. Pasti dibilang kasih aja kakinya ayam. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Saya kasih itu 20 itu uang ganti sama dia. Mudah-mudahan Allah yang hisap, ya Allah. Ada ayam di sini, kalau saya makan diumkin. Iswaad, kalau sakir dijas, wahad. Marah, kesalahku benar, sumpah. Kesal aku tuh guys saya bilang itu beli ayam itu beli nasi ini nasi seke support satu porsi ayamnya segini sada itu sopir tuh hewan mbak ada hati sawah hewan basi lagi nggak enak lagi ini nasi kan udah malam ini kan dari mana dibeli ini jadi majikan ini guys terlalu pelit banget saking pelitnya itu kan kalau ada makanan di sini tadi masak nasi. Kalau saya makan mukanya sangat tidak baik. Makanya aku beli itu di luar. Aku lapar. Ya Allah, semaian Masak aku ayam ayam satu ini, ayam satu ini apa faedahnya? Saya bilang beli ayamnya sebelah, sebelah, separuh seperti ini. Aku yang beli, aku kasih uang. Aku cuma anu, pesan kalau di majikan lain itu mau so, sawo itu disuruh apa-apa saya nggak pernah keluar sopir yang beli. Tinggal ngomong sama majikan-majikan beli. Madan beli ini dibeliin sama sopir. Ini di sini susah banget sih ya Rabbi subhanallah. Mudah-mudahan jangan ada yang masuk di sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. lalu saya bilang beli pepsi beli pepsi beli ayam separoh ini beli kayak gini ayamnya cuma segitu soalnya majikan itu terlalu pelit ya Allah makanan ini mati tidak dibawa ma, tidak dibawa di dalam kubur makanan itu jadi tight ngapain juga pelit tidak ada faedahnya pilih itu makanan mau masak ingin, mau kasih yang jadi tight Diri kyo itu preat bread Apa yang pilih? Stofirubah Kesel aku, aku Aku udah bayangin ayamnya itu Ini nasinya juga udah lamin minta mau mau makan apa itu Wah Saya guys cuma majikan tuh pikir bahwa dia yang bayar dia pikir dia yang bayar aku udah bilang aku di mana aku yang bayar aku cuma titip pesan di mana mana aku nggak berenak keluar itu guys aku di mana kerja itu cuma dua rumah yang aku sering keluar tur di sini sama dinasim kalau dinasim itu juga boleh ini di sini juga boleh pergi cuman ini kan jauh rumah makan ini jauh aku udah lama nggak ada makan nasi guys lapar dari tadi dari uh, subuh2 aku cuma minum niskape. ini malah kayak gini ya Ra Subhanallah ini paling itu 17 atau berapa lah lebih ayam yang lebih penting itu ayam aku mau makan ayam Allah ma di sini ada ayam ma si majikan tuh masaknya ruskapsa kalau aku makan dia akan ngomel muka masam dia bilang aku aja belum makan aku aja belum makan masakan lain nggak ada pernah kayak gitu lalu saya beli dari luar itu supaya saya nggak makan makanan dia terus dibeli kayak gini aku yang bayar aku kasih uang aku cuma minta tolong sama sopir ya allah aku sudah bayangin makan ini ya sayapnya walaupun oh, dibeli kayak gini ya Allah begitu banget ini guys kalian tahu ini jarjir sudah belum tolong tolong Ya Allah, di rumah orang guys, aku tuh Memang kalau di rumah orang aku jarang belanja guys. Jadi majikan biasanya, majikan itu apa makan itu enggak enggak bel deh. Aku di rumah orang itu berkumpul uang aku aku enggak pernah keluar karena apa? Enggak boleh keluar karena aku ini kaburan. Tapi di sini memang boleh sama majikan ke apa cuman kalau beli nasi itu kan jauh tempatnya itu sana enggak tahu dimana tempatnya kalau saya masak, masak sendiri juga jika nanti uang mela apa ini parah ini kesal aku itu sumpah kesal aku guys itu aku menurut aku masih bagus majikan bilang udah si mama sakit gula nanti kamu menular karena penyakit gula itu menular guys Sakinya itu orang iran Palestina itu seperti itu. Orang Mesir seperti itu. Suriah ada seperti itu. Suriah juga begitu. Memang kalau orang Arab, memang kebiasaan orang Saudi ini, orang Arab ini memang seperti itu. Sisa ada pula itu saya kerja guys. Aku di Nasim. Setelah mereka makan itu, ngasih makan kita itu, aku sampai nggak makan. Begini kalian, kalian tahu guys. Ngasihnya begini guys, ada. Ada orang Saudi begini ngasih makan. Ada guys, sumpah demi Allah saya, saya pernah tegur ngajikan itu. ngapain mama kayak kayak gitu? Dia ngasih ke saya, kasih ayam, ambil daging, tarik, kasih. Ah, ada akhir nanti ya? Ah, akhir akhir badan sawi ada mau ada kita lihatnya itu jijik Kalau kita lihat itu jijik walaupun tangannya bersih tapi haram. Lalu Bukan di makanan saya saja, ada dia ngasih makanan orang, jadi kan bersisa tuh guys, kalau makanan itu laki-laki, sisa laki-laki itu dia mau ngasih ke jiran, tapi dengan cara itu ambil kasih, ambil kasih. Aku larang ya Allah. Oh uh, mereka di, dirapiin-rapi begini, jadi kelihatan kayak baru kan. Mereka tidak tahu bahwa itu makanan sisa, tapi Allah tahu malaikat ada menulis, malaikat di samping, malaikat di samping. Ada yang nulis. Jadi kalau kita kasih itu memang kasih yang benar-benar bersih dan bukan sisa. Pantang banget itu, tidak boleh. Lalu nah, kita kita dipanasin. Aku dulu di saya tekur majikan kayak gitu, "Mama, nggak bagus kayak gitu, Mama. Haram." Saya bilang, "Allah itu melihat. Kasih kalau mau ngasih, kalau mau ngasih." Kalau mau ngasih, ya sisain sebelum dibawa itu untuk kalian makannya, udah sisain itu yang mau dikasih ke orang. Ambil piringnya juga ambil piringnya. Jangan pernah ngasih sisa makan sama orang. Walaupun dia bilang akasilah ah, aku makan tetapi itu di depan Allah, tidak sangat tidak baik. Kalau mau ngasih sebelum dikasih, sebelum kamu ambil makan, maka sedia Bisain yang kamu ngasih, jangan sampai sisa yang setelah kamu makan, lalu kasih itu sama saja, tidak menghargai orang. Sangat pantang, dididik kita dengan amaan kita itu adab. Adab itu, orang Saudi mana tahu adab? Toleransi, sosialisme, sosialis, sosialis, soci Sosialisme nggak ada, solidaritas nggak ada, toleransi nggak ada orang Saudi. Padahal agama Islam ini asal dari Saudi. Itu yang kuhirankan guys. Kalau ada orang Arab Saudi itu datang ke negara Amerika aja, dimana saja mereka datang, kalau pakai kayak jubah gitu, semua orang menghormati karena apa? Karena kita ketahui bahwa agama Islam itu tersimpannya itu dari orang Saudi. Karena Rasulullah SAW ini adalah orang yang Saudi di sini. Di sinilah tempat Rasulullah menyebarkan agama Islam. Madinah, Mekah, Riyad, Oman, pokoknya di seluruh ini. Makanya setiap dimana aja pergi orang Saudi, walaupun bukan bukan orang yang ahli dalam kitab ataupun bukan seorang Syekh tapi kita tidak menghormati mereka. Tapi sifat pribadi mereka itu tidak patut untuk dihormati menurut saya. Pertama sekali seperti ini cara ini. Pertama sekali ketika pembantu sediain tempat sampah, tapi bukan buang di tempat sampah, dibuang di dalam, di luar, supaya pembantu itu ngambil. Itu toleransinya itu enggak ada. Solidaritasnya mereka itu enggak ada. Sekolah, mereka sekolah kerja, enggak tahu.